mendiskusikannya, berdebat satu sama lain, sampai kemudian juga memberikan semacam apa ya dasar dan persiapan yang baik sampai dirumuskan dalam dokumen itu. Jadi, kita bisa melihatnya dalam empat fase. Kitab suci, kita harus coba tunjukkan dasar-dasarnya. Kedua, ternyata sebelum dirumuskan sebagai dogma, kita juga sudah menemukan dalam kehidupan konkret jemaat, dalam doa-doa, praksis doa-doa mereka, rumusan-rumusan yang bersiri tritunggal itu. Ketiga, tentu saja refleksi pemikiran para teolog, ahli-ahli teologi yang juga eh, mendiskusikan itu, memikirkan bagaimana sebaiknya dirumuskan secara persis ajaran tentang Allah tritunggal ini. Barulah kemudian, ya, atas dasar itu semua, konsili-konsili yang tadi saya sebutkan itu pada awal sejarah gereja yang kemudian memastikan bahwa inilah rumusan ajaran kita tentang Allah Tritunggal. Kita akan e, melangkah tahap demi, demi tahap. Pertama, akan saya coba tunjukkan dasar-dasar sejauh, menurut saya bisa tentang Allah Tritunggal itu dalam kitab suci. Untuk memberi pendasaran kitab suci atas ajaran tentang Allah Tritunggal itu, minimal kita bisa melakukan empat hal menurut saya. Pertama, kita bisa menunjukkan kalau membaca kitab suci, baik dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, pertama kita bisa menunjukkan bahwa ternyata sejarah keselamatan, artinya sejarah kisah tentang bagaimana Allah memperkenalkan diri dan menyelamatkan manusia, itu memiliki struktur trinitaris atau struktur Tritunggal, artinya dalam. Sejarah keselamatan itu yang kita bisa baca sekali lagi dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita temukan tokoh yang kita sebut Allah Bapa, kita temukan juga Putra, dan kita temukan juga Roh Kudus. Nah, itu kan iman kita akan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi, pertama kita menurut saya bisa tunjukkan bahwa sejarah keselamatan kita itu sendiri atau dalam sejarah keselamatan itu, Allah memperkenalkan diri sebagai Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Struktur dari sejarah ekonomi atau sejarah keselamatan itu dalam arti tersebut bisa dikatakan memiliki struktur trinitaris. Ada tokoh Bapa ada tokoh Putra, dan laka tokoh Roh Kudus. Itu bisa kita tunjukkan dalam kitab suci. Yang kedua, Struktur tritunggal itu, dalam sejarah keselamatan itu, ternyata juga diungkapkan secara eksplisit dalam sejumlah teks atau rumusan dalam kitab suci. Kita juga bisa tunjukkan sejumlah teks yang menunjukkan atau merumuskan struktur tritunggal itu. Yang ketiga yang perlu dan bisa menurut saya ditunjukkan ialah bahwa Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu ternyata adalah juga menurut kitab suci itu, tokoh-tokoh yang ilahi sifatnya. Dan yang terakhir, yang perlu ditunjukkan juga, adalah bahwa menurut kitab suci, Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Esa. Jadi bukan kita percaya pada tiga Allah yang berbeda-beda satu sama lain, tapi Esa itu empat yang kita bisa tunjukkan dalam kitab suci. Bahwa dari sejarah keselamatan, satu, kita menemukan struktur trinitaris, yaitu ada tokoh Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Struktur itu, dua, ternyata juga dirumuskan dalam sejumlah teks. Dan ketiga, tunjukkan kita tunjukkan juga bahwa Bapak, Putra, dan Roh Kudus masing-masing ada juga ilahi. Dan yang keempat, bahwa Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Esa atau Satu. Kita lihat satu persatu bahwa sejarah keselamatan, pertama ya, sebagaimana dilukiskan dalam kitab suci, memiliki struktur trinitaris. Dalam sejarah keselamatan itu, kita berjumpa, itu maksudnya secara konkret, dalam berjumpa dengan tiga tokoh Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, misalnya, kita sudah bisa temukan dalam kitab kejadian, bab 2 ayat 1-3 dalam kisah penciptaan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala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 Sekali lagi dalam rangka menunjukkan bahwa dalam sejarah keselamatan kita temukan struktur tritunggal atau trinitaris. Sudah ada Bapak Putra, kita temukan juga dalam rangkaian sejarah keselamatan. Misalnya, tentu saja yang paling jelas antara lain. Dalam surat kepada orang Ibrani, bab 1 ayat 1-4. sampai Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali,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 dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ibrani 1, ayat 1-4 Tokoh putra yang praktis memenuhi kitab suci perjanjian baru. Jadi kisah-kisah tentang sejarah keselamatan dalam perjanjian baru berpusat pada tokoh putra ini. Bapak, putra, dan tentu saja kemudian roh kudus juga kita temukan dalam rangkaian sejarah keselamatan ini. Yohanes <tuh> bab 14 ayat 15-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Atau yang kita mengerti juga sebagai roh kudus. Nah, jadi kita ternyata dalam sejarah keselamatan berjumpa,